King Huan-Huan menatap pemuda yang bingung di samping mayat iblis. Saat senyum menawan sekali lagi muncul di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. Hei, apa kamu menjadi bodoh? Hati-hati dengan mayat iblis. Itu mungkin bangun lagi. Petik 2. Lindong tidak bisa tertawa atau menangis di hadapan kata-katanya. Dia segera berkata, Aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah beban. Lagi pula. Kemungkinan aku yang akan menjadi beban bagimu di masa depan. Petik 2, Ying Huan Huan memiliki identitas rahasia seorang reincarnator. Meskipun Lindung tidak terlalu berpengetahuan tentang ini, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan Ying Huan Huan akan sangat menakutkan setelah dia bangun. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi beban sesungguhnya. Ying Huan Huan mengedipkan matanya yang besar. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong mengatakan ini, dia tersenyum dan menjawab setelah berpikir. Jika hari itu pernah tiba, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menyalahkan kamu karena menahan aku. Aku pasti akan melindungi kamu. Petik 2. King Huan-Huan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang manis setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia mungkin membayangkan adegan di mana Lindong yang biasanya kuat akan membutuhkan perlindungannya pasti akan menjadi pemandangan yang sangat lucu. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok cahaya putih di tangannya. Cahaya putih terasa cukup hangat, pil seukuran ibu jari berputar di dalam cahaya putih, sementara Lifekey yang misterius perlahan-lahan menyebar darinya. Lindong bisa merasakan keberadaan Lifekey yang mulia ini. Serta vitalitasnya yang tak ada habisnya. Apakah ini manik tulang kehidupan yang misterius? Ying Huan-Huan berjalan mendekat pada saat ini dan dengan penasaran menyaksikan gugusan cahaya di tangan Lindong. Ya, Lindong tersenyum dan mengangguk. Keberuntungannya cukup bagus kali ini. Jika para murid sekte pedang tidak datang dan mengusir dua mayat iblis, kemungkinan mereka akan terpaksa melarikan diri. Bagaimanapun. Hanya berurusan dengan mayat iblis tunggal sudah menjengkelkan ini. Jika mereka dihadapkan dengan empat sebagai gantinya, itu praktis akan menjadi bencana. Apakah atau tidak para murid pedang sekte akan bisa berurusan dengan mayat iblis yang mengejar mereka bukanlah sesuatu yang Lindung bahkan peduli untuk mempertimbangkan pihak lain terlibat melalui pelanggaran mereka sendiri. Meskipun Lindung tidak memiliki niat untuk menyakiti mereka, dia juga tidak merasakan kecenderungan untuk membantu mereka. Lindong mengamati manik tulang kehidupan misterius di tangannya. Setelah itu, dia menyimpannya di storage ringnya. Matanya tiba-tiba menyapu mayat iblis yang telah roboh di tanah. Dia merenung sejenak sebelum berjongkok, dan menyentuh jari iblis itu. Mayatnya terasa keras dan sedingin es. Tubuhnya jelas telah mencapai tingkat yang sangat kuat setelah mengalami korosi ki iblis. Tingkat ketahanannya bahkan mungkin lebih besar dari Lindong yang telah berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill. Apa itu? King Huan Huan terkejut sesaat ketika dia melihat tindakan Lindung dan bertanya dengan agak bingung. Tubuh fisik mayat iblis ini sangat kuat. Sayang tidak meninggalkannya di sini. Lindong mengerutkan bibir dan berkata, "Tubuh mayat iblis seperti itu adalah yang paling disukai orang-orang dari 10.000 wayang sekte karena mereka dapat memperbaikinya menjadi boneka yang kuat." Namun, kami tidak memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, mayat iblis ini sangat unik karena diisi dengan ki iblis daerah iblis unik. Jika seseorang dengan santai memperbaikinya dan demoniki memasuki tubuh seseorang, pikiran seseorang akan segera terkikis, kata Ying Wanwan. Menyempurnakannya menjadi boneka ya, mata lindung berkedip sejenak. Meskipun ia pernah memiliki boneka, ada semua produk lengkap yang ia ambil. Karena itu, ia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk menghaluskan boneka. Namun, jika itu tentang mengendalikan mayat iblis ini, perbuatan seperti itu mungkin tidak sepenuhnya mustahil baginya. Aku akan menempatkan roh Yuan aku ke mayat iblis. Ini seharusnya memungkinkan aku untuk mengendalikannya. Bukan, Lin Dong mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Ying Huan Huan. Pikirannya tidak rumit. Saat ini dia sudah berhasil menggumpal roh Yuan. Jika dia menempatkan roh yuan ke dalam mayat iblis, dia akan dapat mengandalkan kekuatan roh Yuan untuk mengubah mayat iblis ini menjadi makhluk seperti boneka yang berada di bawah kendalinya. Tidak mungkin, boneka iblis memiliki ki iblis yang sangat kuat di dalamnya. Orang biasa bahkan tidak akan berani memperbaikinya. Jika kamu menempatkan roh Yuan kamu di dalamnya, roh Yuan kamu akan segera terkikis oleh ki iblis. Apa bedanya dengan mencari kematian? King Huan Huan buru-buru berkata, wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Itu hanya untuk roh Yuan biasa. Lin Dong tersenyum sedikit. Dia segera mengulurkan tangannya sebagai sosok Yuan Spirit seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Banyak pola cahaya hitam tiba-tiba muncul di permukaan roh Yuan saat muncul. Pola cahaya ini samar-samar membentuk simbol yang sangat misterius. Sekilas. Itu tampak seperti lubang hitam, dan devouring power diam-diam dipancarkan darinya. Ini adalah simbol leluhur yang memangsa. Ing Huan, Huan melihat simbol hitam yang muncul di permukaan Roh Huan sebelum berbicara dengan lembut. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu terkejut. Kemungkinan dia sudah sadar bahwa Lindung memiliki simbol leluhur yang memangsa melalui cara tertentu. Ya, aku memiliki simbol leluhur memangsa yang melindungi Roh Huan aku. Terlepas dari seberapa kuat ki iblis dari mayat iblis itu, itu tidak akan bisa menggerogoti aku dengan cara apapun. Lin Dong tersenyum dan mengangguk. Ini juga mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menempatkan roh yuan ke dalam tubuh mayat iblis. Dia secara alami tidak akan berani melakukan sesuatu yang begitu bodoh jika dia tidak memiliki simbol leluhur yang memangsa. Dengan simbol leluhur yang menelan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. King Huan-Huan menghela napas lega, saat itulah dia mengangguk, bantu aku berjaga, aku akan mencobanya. Petik 2, mata lindung agak bersemangat. Keganasan mayat iblis adalah sesuatu yang dia alami sendiri. Kemampuannya untuk menahan serangan fisik bahkan menyebabkan dirinya merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Jika bukan karena dia membalikkan formasi alam semesta kuno dan mengaktifkan kekuatan disintegrasi yang telah dia temukan beberapa waktu lalu. Kemungkinan dia tidak akan dapat mematahkan pertahanan sekuat itu. Karena itu, mayat iblis ini akan menjadi kekuatan pertarungan yang cukup hebat jika dia bisa mengendalikannya. Baik, Ying Huan-Huan menjawab. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Lin Dong duduk di depan mayat iblis. Dia pertama kali menenangkan fluktuasi kekuatan Yuan dalam tubuhnya. Setelah itu. Ekspresinya perlahan menjadi khusyuk Dengan pikiran, Roh Yuan di tangannya menyapu dan memasuki mayat iblis dari semua dahinya. Cici, mengikuti masuknya Roh Yuan lindung ke tubuh mayat iblis. Mayat yang awalnya tenang juga mengalami beberapa perubahan mendadak dan tidak biasa. Gelombang demi gelombang Ki Iblis hitam meletus dari mayat iblis. Setelah itu, Ki Iblis dengan panik menyapu kepalanya. Cahaya keemasan melingkar dipancarkan dari tempat itu. Ki iblis hitam terus melonjak keluar dari dalam mayat iblis. Akhirnya, ia melilit cahaya keemasan dan mulai mengikisnya dari setiap tempat yang memungkinkan. Cahaya keemasan jelas mulai menunjukkan tanda-tanda melemah dengan cepat di wajah erosi ini. Ku, huh, mata lindung tenggelam ketika dia melihat pemandangan ini. Dia berteriak dengan dingin di dalam hatinya ketika segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu... Simbol hitam muncul dari dalam cahaya kemasan. Itu berubah menjadi lubang hitam melingkar yang melindungi Roh Yuan di dalamnya. Sizzle sizzle, Ki Iblis itu segera ditelan paksa oleh devouring power begitu kontak dengan lubang hitam yang perlahan berputar. Namun, Ki Iblis yang tertelan menyebabkan ekspresi Lindung berubah sedikit. Ini karena dia menemukan bahwa Ki Iblis seperti itu tidak menguntungkannya sama sekali. Sebaliknya. Itu akan menodai kekuatan Yuan Murni. Segera, dia dengan paksa memusnahkan Ki Iblis ketika menggunakan simbol leluhur yang memangsa. The Devouring Ancestral symbol seperti pertahanan sempurna yang melindungi roh Yuan Lindung dengan cara yang tidak bisa ditembus. Ki Iblis mulai perlahan-lahan menyebar setelah melihat bahwa kekuatan erosinya tidak berguna. Setelah itu, sekali lagi memasuki mayat Iblis. Perasaan aneh mulai muncul dalam pikiran Lindong setelah Ki Iblis mundur. Segera, perintah dikeluarkan dari benaknya. Mayat Iblis yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Ying Huan Huan. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa mayat Iblis tidak menyerang. Dari kelihatannya, tampaknya metode Lindong telah bekerja. Mata Lindong mendidih saat dia melihat mayat Iblis yang berdiri sekali lagi. Pada saat ini. Mata yang terakhir tidak lagi merah. Sebaliknya, mereka samar-samar emas. Aura pembunuh juga telah sangat berkurang. Kamu sudah berhasil, King huan, -huan bertanya dengan hati-hati. Sepertinya begitu, mulut Lindung membuka senyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan mayat iblis itu diam-diam berdiri di sisinya. Tampak seperti penjaga yang setia. Ini benar-benar hasil yang bagus. Mata Lindung terasa panas. Dibandingkan dengan manik tulang kehidupan misterius, bisa mengendalikan mayat iblis menyebabkan lindung bahkan lebih bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur yang tersedia. Hal ini akan dapat membantu mereka memikul sedikit tekanan ketika mereka menghadapi Yuan Gate di masa depan. Bagaimana kalau kita kembali ke tempat kakak besar dan yang lainnya? Mereka mungkin kesulitan berurusan dengan mayat iblis lainnya. Ying Huan-Huan agak tidak bisa menahan tatapan panas berapi-api yang digunakan Lindong untuk melihat mayat iblis di sebelahnya. Dia sedikit mengernyit saat berkata, baik, mata Lindong menjadi sedikit fokus ketika topik ini disebutkan. Dia sadar betapa repotnya berurusan dengan mayat iblis ini setelah bertukar pukulan dengan itu. Meskipun kelompok Ying Xiao- Xiao memiliki keuntungan angka, jika mereka gagal melumpuhkan mayat iblis, Seorang murid biasa tidak akan bisa menahan serangannya. Pada saat itu, mereka pasti akan menderita sejumlah besar cedera atau kematian. Ayo pergi, Lin Dong tidak berani lambat ketika memikirkan ini. Dia menangis pelan sebelum tubuhnya keluar. Sementara Ying Huan-Huan mengikuti dari belakang. Mayat iblis juga mengikuti di belakang mereka seperti bayangan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.